lah saat kita ngambil, saat kita ngambil gelas, itu hati-hati. Pakai tangan kanan plus hati-hati. Itu namanya bertoriko. Ngati-hati saat mundut gelas ini pun namanya toriko. Beno mo benora dawah. Lama mangke nganggup bismillah syariat juga. Senajah nganggup bismillah, ngunjung enggak eh, ngati-hati. Oh, cedumah alwes bismillah, main tenggak aja leh. Itu namanya enggak Toriko, sudah bersyariat tapi enggak Toriko. Hati-hati, set set. set. <gulau> habis itu Alhamdulillah syariat lagi lah. Aku kali ngelakuin ini kabeh kesempatan nyadong ridhonyi pun lah. Itu namanya berhakikat. Jadi dalam satu rangkaan gerakan kita sudah bersyariat, sudah bertoriko, sudah berhakikat. tapi tentang eksistensi Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita untuk merenungi segala karya-karya Tuhan yang disebut ayat tauniah alam semesta. Lajang saat samuni pun kita e, melalui tahapan mengenal Allah dengan dua cara tadi, kemudian tahap berikutnya adalah mengenal hak Allah. Apakah hak, hak Allah itu yang harus dilaksanakan oleh hamba Dan apakah hamba punya hak yang mesti ditanggung jawab oleh Allah SWT Ternyata menurut dalil nas hadis riwayat imam muslim Itu kemarin juga sudah dibacakan bahwa Allah menipu ada hak yang harus kita laksanakan Hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah Ayyakutuhu 20.000 kita mengibadainya tanpa menyebutkannya dengan sesuatu apa. Lalu kita yang ditanggung jawabkan Allah adalah Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya yang tidak menyebutkan Allah. Jadi naen hamba wes Allah, berarti Allah tanggung jawab biar orangnya siksa. Maaf tadi gue masih di tataran tahapan-tahapan awal tugas-tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, ternyata banyak. Ternyata tugas kita tidak hanya mengenal Tuhan, tidak hanya mengenai badai Tuhan, tidak hanya bagaimana kita tidak menyekutukan Tuhan, tetapi ada disampaikan di sini: "Famin awalil wajibat bingi di kekalikan jenabi kanjenabi, ayah Wadu tusyriku bihi syaitan. hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh kita hamba adalah mengibadinya. Ini yang pertama, mengibadinya atawa mengampuloh nang gusti allah, nyembah nang gusti allah, ngesto akan dawu dawibun gusti allah. Tugani kusing perintah putawo engkang rupo alisan. Nah, saat kita menyembah Tentu, kita butuh namanya petunjuk. Kita butuh ngerti teori bagaimana sih mengibadai Allah, karena kita mau mengibadai zat yang tidak kasat mata. Nah, ini kewajiban awal juga, yaitu <tuh> kita wajib mengerti. Memahami sesuatu Yang karena sesuatu itu Kita diciptakan oleh Allah Kita harus ngerti Memahami akan sesuatu Yang, ses yang karena sesuatu itu Kita diciptakan oleh Allah Wahia apa itu? Ibadatullah ta'ala Mengibadai Allah Jadi kita wajib ngerti Tata caranya Mengibadai Allah Karena Karena kita diciptakan Tidak lain adalah hanya Untuk mengibadainya Sehingga karena kita tercipta Hanya untuk diproyeksikan Hanya untuk mengibadainya Berarti kewajiban kita adalah Mengerti dulu sebelum mengibadainya Mengerti tata cara mengibadai Baru-baru Kalau sudah ngerti kita baru tadangi ibadah itu tahapan pertama juga. hal ini juga sering sering sekali sudah dibacakan ayatnya wamakulak turjina walinsa illa ya berarti kalau tata cara ibadah wae diri itu mati sampai-sampai onobau pokok ibadah orang ngerti tata to cara ini ibadah ya madudak latuk batan watengin nah maka sayang disayang kalau kita sudah capek-capek berikhtiar ibadahi terus karena orang ada dasar gak perlu teori ibadah singlerus terus ketolakan kan ini berarti pus pro nah, saya sayang-sayang, sayang-sayang seribu sayang oleh karenanya tugas kita adalah belajar tentang tata cara ibadah mau ngomong soal ibadah ini punya corok kifayatul arti ya imam bozalili dahul adab ini Sebenarnya itu kasih niku mengingi alam donengi gusti allah niku ada tiga tiga tingkatan. Yang pertama adalah bersyariat yang benar, yang kedua bertolikot dengan yang benar, kemudian berhakikat dengan benar. Fasihariatun, watolikotun, wahakikotun. gitu. Ya fasihariatun, tahapan pertama bagaimana kita bersyariat dengan. Syariat itu apa? syariat adalah segala hal yang menyangkut bahkan eh, pelayanan terhadap Tuhan maupun pelayanan terhadap sesama makhluk Tuhan dengan benar. Jadi hal-hal yang menyinggung eh tentang pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama makhluk Tuhan itu nanti ada di dalam syariat agama Islam namanya. Seperti eh. Ilmu sholat seperti ilmu puasa, seperti ilmu haji, ilmu zakat, ilmu sedekah, dan seterusnya. Muamalah, pernikahan, perdagangan, dan seterusnya. Bagaimana kita membangun harmonisasi dengan alam semesta, dan seterusnya, dan seterusnya? Itu namanya ranah-ranah syariah. Di awal EDWN itu teman-teman Memaklunan Busti Allah Sing pertama, tahapan pertama sing kudu, Ditempuh adalah bagaimana Membangun harmonisasi dengan Tuhan Membangun harmonisasi dengan makhluk Tuhan, membangun hubungan Yang baik sama Tuhan, membangun hubungan baik sama makhluk Tuhan Secara lahir Harus dilalui dulu Hal-hal yang berbau lahir itu dilalui dulu Sholat, sadar sholat Berarti kita lagi membangun hubungan Harmonisasi dengan Tuhan Kemudian ketika kita dagangan uh, uh, pelayanannya bener jual dual, jual beli ne itu bener, uh, Berarti kita berteman sesama bersama baik baik kita janji kita penuhi janji kita itu juga namanya bersyariat dengan baik itu membangun harmonisasi dengan sesama makhluk Tuhan. ono bibitan, orang asalnya kalau arit main tebang aja itu menyakiti alam semesta juga bisa merusak ekosistem juga ya dan seterusnya. Nah nanti tahap berikutnya Saat kita beribadah tidak cukup Begitu saja Tidak cukup kita jalani sholat-sholat Tidak cukup kita jalani puasa puasa Haji-haji sedekah-sedekah Zakat-zakat Terus pernikahan hubungan suami, suami istri Ya kayak hidup Belum cukup Sudah tapi belum cukup Masih harus ada ditingkatkan ke tahap berikutnya Yaitu bertoriko Bertoriko Ahdun Bi ahwatokal Torekoh adalah menjalankan syariat dengan penuh kehati-hatian. Itu namanya torekoh. Makanya kalau yang torekoh-torekoh sebaikat nanggode poro mursid, poro buru-buru torekoh itu sub dari torekoh yang A dalam arti luas. Itu torekoh dalam arti sempit. Kita datang ke mursid minta ijazah, sebaikat pikir ini pikir itu itu torekoh sempit. Karena pengertian hakikat secara luas adalah menjalankan segala bentuk syariat dengan penuh kehati-hatian, fatori fator, bi menjalani agama dengan penuh hati-hati seperti orang wirai. Orang wirai adalah orang yang menjauhi hal yang sunnah, hal yang harap Itu namanya wirai. Nah, karena kita diperintahkan buruni al burhum, kita diperintah pikir. Maka bagaimana dzikir kita baik Maka penting didatangkan yang namanya mursyid. kita datang ke mursyid, Kita minta ibayat agar dikir kita Benar, agar kita uh, itu atas bimbingan para Mursyid Para guru-guru Torikoh Itu benar Tetapi bukan itu saja Torikoh itu Torikoh itu bagaimana kita menjalani Seorang dengan penuh kehati-hatian Haji dengan penuh Hati-hati Zakat yang hati-hati Ngajiyo ngati-hati Kayani buju ngati-hati Hubungan karutongong ngati-hati Hubungan karutongong ngati-hati Itu namanya bertorikot Contoh ini yang sederhana saja Torikot hakikat Torikot, eh sarihan, hakikat Secara sederhana Dan ini wajib harus kita laksanakan. Oke sederhana pula contoh ini Yang satu, yaitu hakikat Hakikat itu apa? Hakikat itu artinya Kita melihat segala sesuatu adalah Minah loh, bahwa kita itu adalah milik Allah Dan kita diberi beban Untuk melayani Tuhan Itu semata adalah untuk kemaslahatan kita juga Artinya kalau kita nandang syariat Yang penuh dengan ketorikohan Yang penuh dengan hati-hati Semata mengharap ridho Allah Nah, awa'i di wis Kelakoni syariat Terus sekali kelakoni Ngati-hati Semata-mata dimuarakan Lima dotilah Nah, itu namanya sudah berhakikat Contoh misalnya pulang B, B secara syariat pakai tangan kanan. Kita ngambilnya pakai tangan apa? Kanan. Kemudian mau mau minum pakabi pakai Bismillah, itu syariat juga namanya, Benar ya? Itu syariat juga. Plus saat kita ngambil saat kita ngambil gelas, itu hati-hati, pakai tangan kanan plus hati-hati. Itu namanya bertoriko, ngati-hati saat mundut gelas ini pun namanya tori. Heno mau ben orang dakwah, lah mangke ngangge Bismillah syariat juga, senajan lagu Bismillah munculnya jangan eh, hati-hati, oh, mau cuma alus Bismillah main tenggak aja lah, itu namanya enggak tarikok, sudah bersyariat tapi nggak tarikok, hati-hati. Oke, habis itu Alhamdulillah syariat lagi, lah aku galeng langkoningin dekpeh sematanya nyadong rindong pun gusti Lah itu namanya berhakikat Jadi dalam satu rangkaian gerakan Kita sudah bersyareat Sudah bertorikwa Sudah berhakikat Nah itu kayak gitu Itu dalam rangka ngibadai gusti Allah ikut carahimuno iku Jadi sembahyang misalnya sembahyang ya sembayang Itu laki-laki sareat lah suruh di lakoni sholat ngati a'la Subhanallah biar adimi saya saya jelas, kalau tadi makmum berarti rokok itu sujud nunggu sehabis rokok itu siapa Imam, itu namanya hati-hati, itu namanya bertori bertoriko, lalu kita melaksanai itu semua semata mengharap ridho, itu namanya haki Hakika. sederhana tuh. orang. Ya, sederhana saja syariat atau ikut itu benar-benar Oh pernah kayak apa enggak pernah kayak apa enggak gitu aja sudah ini kita itu lagi ya batunya eh ya. Corona inilah maka semoga semoga apa yang menjadi tugas kewajiban kita uh, di tahapan-tahapan awal menjadi hamba Allah yaitu satu mengenal Allah kemudian yang kedua mengenal hak Allah lalu ketiga adalah mengibadainya dengan baik dan benar sesuai petunjuk dan tuntunan serta ajaran Rasulullah karena pesan rasul kuli-kuntun Allah kuli-kuntun Allah fat ikut saya kata rasul kalau kamu cinta Allah kata-kata Allah kalau kamu cinta aku ikutlah kepada aku Rasulullah kuli-kuntun tuh katakan Muhammad jika kalian semua cinta Allah Suruh mereka mengikuti jejak rekammu Dan Ini dalam rangka mengikuti jejak-jejak Petilasannya Rasulullah Semoga kita termasuk golongan orang yang curhatkan Allah Kemudian kita dimasukkan golongan orang yang cinta Allah Dengan cara mengikuti jejak rekam Rasul. Ini yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh